Assalamualaikum football lovers momen-momen lucu dalam sepak bola yang unik keras adu jotos sedih gembira balas dendam dan aneh ada di sini tapi sebelum mulai jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru serta share ya Baiklah kita mulai dari aksi Neymar kali, kali, kali, yang berujung neymar. dia di kartu merah kali, kali, kali, wasit kali, kak sepertinya kak guys dia kurang kontrol emosinya Oh Neymar dia acabou tomar kartu amarelo agora Diau encontrão ali no campus Kalau yang ini memang betul-betul emosi guys sampai bola pun ditendang ke arah pemain lawan waduh-waduh tidak sportif ya pemain Argentina ini yang ini jangan ditiru ya, memandang remeh lawan, sok merasa tinggi, ingat om di atas langit masih ada langit mungkin belum dapat lawan sebanding ya. Kalau yang satu ini mungkin terasa aneh biasanya berantem dengan lawan, eh ini malah berantem sama kawan. Mau lihat Ronaldo marah nih videonya Bola sama kaki lawan sama saja dilihat mungkin Ronaldo kesal banget sama nih orang ya Lu yang jatuh gue yang kena kartu merah yang salah wasit Atau gue lagi apa saja ya Sempurna deh hari gua Beginilah Naluri seorang striker biar sudah offside masih mau cetak gol Bukannya dapat gol eh malah dapat kartu merah wah wah wah Ini lihat kalau Rooney sudah kesal tendangan kungfunya keluar Tidak Wayne Rooney and Red red men. Men. Yang mendang siapa yang sakit, siapa aneh-aneh saja kelakuannya Tuh lihat pelatih ini pada senyum-senyum pahit Teman tim saja kesal dengan diving-mu yang ini rada aneh lagi guys you know, main bola pakai narik-narik baju segala tambah lagi main pukul waduh kayak anak kecil main bola ya? Kalau senang habis cetak gol ya kayak gini deh selebrasinya lupa waktu jadinya Coba lihat ekspresi Ronaldinho setelah diganjar kartu merah sama wasit padahal wasitnya salah kasih kartu waduh-waduh ada-ada saja That sure red to me. Yeah. Sorry ya om oh, about, uh, Kalau pemain bintang merasa paling gitu deh ya kayak gini jadinya pada rebutan penalti bikin malu saja betul tidak Coba lihat Neymar dan Cavani pada kebelet mau nendang penalti om om ya striker Kalau mau cetak gol ya usaha dong rasain dah uh, gol kan uh, coba gue yang nendang way. ya he belum tentu gol go juga right. sih <repar> opor dong sini gue lagi kosong nih hei lunda lihat <repar> ya gue minta bolanya terserah gue lah mau opor atau nda <repar> Dong bolanya lihat tuh Mane marah lu mau makan sendiri tuh bola. Lu manajer bilang dong sama salah opor tu bola sama gue. Bodoh amat gue sama lu Mane. Kalau abis cetak gol begini deh, selebrasinya ngajak perang tim lawan ngerayain rame-rame segala. Tapi lihat ya, apa balasan tim lawan guys pasti kena mental. Begini cara lawan merayakan gol balasannya mantap punya, kayak satu peleton tentara hormat keliling lapangan, keren balas dendamnya. Jangan kaya Podolski ya, menganggap remeh lawan. Coba lihat balasan Nuri Sahim ke Podolski. Kena mental dia, itu namanya pagar makan tanaman. Eh, salah. Maksudnya senjata makan tuan ya. Boi rasain lu kata kiperia ya? mungkin. Oke okay guys cukup sampai di sini dulu ya. Jangan lupa selalu jaga sopan santun dalam ketawa ya. Eh maksudnya tetap kontrol emosi jiwa. Bukan maksudnya sampai ketemu di video berikutnya oke. Okay. Assalamualaikum.